punya Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita ya. semua ini. Terus juga punya tingkahnya yang agak bila. ini aktif Baik, ya. Kita mulai ya. Nah ini yang belum kita masuk ini. nanti yang terlambat bisa ya, ya? lihat rekaman ya. Mau kemana, untuk ya? Ikuti, nah, ya. Untuk yang formatif tadi gimana Permasalahan kita punya jelas. Ini ada. Jangan untuk meminta bantuan, ya. Caranya itu seperti yang di Jadi, tutorial ya. Jadi, jadi, kita, di, jadi kita ini pekerja ya, wanita pekerja. Kalauultan itu ya. sudah saya kita kasih tutorial. Pekerjaan kantor ataupun juga bisnis, Bukan pekerjaan pekerjaan umum bisa ya. Lihat dulu videonya baru nanti ngerjakan Karena ini kan biasanya membuat kita stres, belum juga kita Di, di sini sudah tersedia. Nah, ini tutorialnya. Nah ya. Seperti itu. Kadang-kadang ini aku capek seperti itu. Nah, kayak gini nih kita juga bisa ya meminta bantuan bisa sama pasangan kita saudara teman ataupun tetangga ini juga bisa jadi jangan terlalu sungkan untuk minta bantuan ya dulu ya soalnya karena jadi, ini ya, tutorialnya silahkan ini dibuka sendiri, ya, jangan ya. lupa di like ya ini yang belum-belum belum. seperti itu Terus juga ini jangan jadi terlalu jangan terlalu dibuat ya, desimal itu, nah, itu, masalah itu, masalah itu masalah. tadi jawabannya dalam bentuk, bentuk pecahan rasional ya akar di rumah banyak yang dapat 25 50 titik piring ataupun belum nyatu pena kayak gini nih. sebaiknya ini kita kerjakan sesuai prioritas dan jangan dan jangan terlalu dipikir jadi jangan nanti mengerjakan ini tadi sesuai dengan tutorial itu pasti enggak jadi titik pesawat stone adalah suatu salah satu kereta kereta panjang dan terjurang hidupnya nah, kerbong kereta menempuh jarak kereta jokston ini fungsinya untuk naik bukit ya jalannya miring tapi dengan sudut kemiringan 60 derajat ketinggiannya ini adalah 1600 meter di atas permukaan laut nah ketika dia sudah menempuh 800 meter Kalian disuruh menentukan ketinggian pesawat Johnston setelah menempuh jarak 800 meter. Itu berapa? Gunakan perbandingan sinus. Nah, nilai sinya jangan pakai kalkulator. Ini karena sudut istimewa. Kemudian yang B, tentukan ketinggian yang harus ditempuh untuk sampai ke puncak setelah berjalan 800 meter. Artinya dia sampai di sini, itu kurang berapa tinggi? Supaya dia sampai di puncak, yang ketiga, jika pesawat jantan ini bergerak ke atas gunung dengan kecepatan 300 meter per menit, kecepatan dia melewati bidang miring ini 300 meter per menit, tentukan kecepatan vertikalnya. Nah, jadi, kecepatan miringnya itu 300, berapa vertikalnya ini? Caranya sama di tutorial jawabannya dalam bentuk sederhana seperti ini tanpa desimal tanpa kalkulator ini ya ini pakai faktor yang kamu faktorkan ya pakai faktorisasi ya ini nanti ya kemudian C bentuknya seperti ini jawabannya yang poin 6 itu akan upload hasil pekerjaan kalian orator tanya itu difoto ubah dalam bentuk pdf atau foto langsung upload ke sampai sini ada pertanyaan Kata ada ya harusnya itu tadi jam 10 sudah selesai ya nah, saya kasih perpanjangan pokoknya diselesaikan ini nah sekarang sudut-sudut istimewa itu sudah tersedia kemarin di awal saya kasih tiga buku sudah dibaca ini Harus dibaca ya, dirangkum ya. Jadi yang buku pertama ini silahkan nanti di download ya, kalau mau mencatat punya printer ya silahkan dicetak nanti ditempelkan di buku tulisnya. Ini yang ringkasan singkatnya ini yang satu. Nah, ini toko-toko trigonometri gitu ya. Ini toko-toko Islam ini. ini ada 29 halaman. dan nah, ini biar kalian belajar tarif internasional ini ya. Jadi, sekalian belajar itu yang kita pakai itu buku, buku yang nasional ini. Saya kasih buku ya. Ini buka aslinya. Nah. Jadi di sini trigonometri perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ya. kalian teori-teori ini. Adalah segitiga siku-siku, jadi ini namanya hipotenus atau sisi miring. Regenjil adalah sisi samping, artinya adalah sisi depan, ya. Kalau sudutnya di C, nah ini opposite set itu adalah sisi depan. Adjection, adjacent set itu adalah sisi samping. Nah, kalau sudutnya di sini, makanya jadi sisi samping adalah ini. Ini adalah sisi kan ini sisi miring. Kemudian perbandingan trigonometri itu apa saja? Di sini ada sin, cos tangen. Kalau di kitab kalian hanya terbatas hanya sampai sin, cos tangen. Sebenarnya ada lagi yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Ada pertanyaan? Nah, apa itu sin? Kemarin sudah saya jelaskan di kelas waktu PTM, ya. Sin adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Dan kos, sisi samping dengan sisi miring. Kalau tangan, itu adalah sisi depan dibanding sisi samping. Kemudian kosekan, apa itu kosekan? Kosekan adalah kebalikan dari kos. Kebalikan dari sin. Atau sepersin, itu kosekan. Kalau sekan, kebalikannya kos. Seperti kos. Kalau kotangan, itu adalah kebalikan dari tangan, sepertang. Dan ada formula. Nah, formula ini adalah identitas dari trigonometri. Kalau ada sin kuadrat theta ditambah kos kuadrat teta, itu selalu mengajarkan satu, namanya dinamakan identitas. Dengan syarat sudutnya ini sama. Kemudian ada lagi, satu ditambah kotangan kuadrat theta adalah kosekan kuadrat theta. Tangan kuadrat ditambah satu adalah sekan kuadrat Jadi ini dasarnya trigonometri kalian harus hafal ini ya. Sisi depan dibanding sisi samping adalah tangan. Sisi depan dibanding sisi mereng adalah sin. Sisi samping dibanding sisi mereng adalah kos. Jadi bisa ada formatif tulisan. Saya tes satu-satu nanti ya setiap siswa nanti nah, seputar ini. Kemudian, nah ini namanya sudut istimewa yaitu 0, 30, 45, 60, 90-nya adalah sudut istimewa. Ini harus hafal ya. Sehingga tanpa menggunakan kalkulator kalian bisa menentukan nilai sin. Nah nilai ini dari mana? Caranya sama ketika kalian dulu menggunakan kita mencari itu loh. Nilai trigonometri dengan menggambar secara geometri kita buat segitiga siku-siku, yang panjangnya satu dengan satu, maka didapatkan sudut 45. Sisi meringnya adalah akar 2. Sehingga sin 1 dibanding akar 2. Nanti caranya aslinya ini mendapatkan angka-angka ini dari manual, kita menggambar segitiga siku-siku, sudutnya salah satunya adalah 30 derajat. Kemudian kita gunakan rumus ini. Sin adalah sisi depan dibanding sisi samping, maka sin 30 derajat didapatkan sisi depannya adalah satu, sisi miringnya adalah dua, sehingga didapatkan nilai satu panjang dua. Nah kalau sudut nol gimana gambar sketsa Kalau nol berarti sisi miring ini berimpit dengan sisi sisi samping, sehingga tingginya nol. Kalau tingginya nol maka sinnya adalah nol. Jadi sisi miringnya tetap nol. jangan kos sisi samping dengan sisi miring sama karena berimpit. maka nilainya satu. Tangen karena sisi tingginya 0 dibagi sisi samping tetap 0. Kemudian kosekan, kosekan tadi adalah kebalikan dari sin. Kenapa di sini NT? NT ini artinya tidak terpenuhi, tidak ada, tidak terdefinisi. Jadi tidak terdefinisi karena seper 0 itu tidak ada nilainya, tidak bisa ditentukan nilai. Maka katakan tidak terdefinisi cekan kebalikannya kos satu dibagi satu ya tetap atau oh, tangan kebalikannya tangan seper nol tidak terdefinisi jadi yang wajib dihafalkan itu hanya nilai sin kos tangan, kali ini kan tinggal menghafalkan kembali ke sini kebalikan ya jadi kalau sin nol sin 30 setengah, sin 45 setengah akar dua atau seper akar dua kalau sin 60 setengah akar 3, atau akar 3 2, sin 90 adalah 1. Sedangkan kos, tinggal dibalik saja ini. Jadi kita balik. Kos 0, 1. Kos 30, sama dengan ini ya. Setengah akar 3, ini setengah akar 2. Setengah akar 2, dan kos 60 adalah setengah. Kebalikannya sini ya. Kos 90, 0. Tangan itu adalah sin dibagi kos. Sehingga 0 bagi 1 0 tengah dibagi tengah akar 3 akar 3 tengah akar 2 bagi tengah akar 2 Nilainya 1 Tengah akar 3 dibagi setengah Nilainya akar 3 Kemudian 1 dibagi 0 Tidak terdefinisi. Sampai sini ada pertanyaan Ada pertanyaan? Yang bawahnya tangi itu apa Pak? CSC ini ini kelihatan terang besar. Ini sudah kelihatan. Sudah. CSC itu adalah kosekan. singkatan dari ini. Ini cosec, cosecan itu singkat CSC biasanya. Kosekan adalah seper -sin. Sisi miring dibagi sisi depan. Opposite, ya opposite. Itu adalah sisi depan. Kebalikannya sih kalau sin opposite dibagi hipotenus. Sisi depan dibanding isi miring. Ada lagi? Ada yang tanyakan lagi? Sudah, cukup? Bisa? Nah, ini nanti dicatat di buku penjelasan saya tadi. Ya. Kemudian, di sini ada trigonometri relation of ratio of opening. Ekonometrik of complementary ini Ini adalah persamaan rasio ini ya. Trigonometri rasio of Ini hanya untuk menghafalkan saja. Jadi sin itu nilainya berkebalikan dengan siapa? Sin kosekan, kalau cos itu dengan siapa? Sekan. Ini hanya untuk menghafalkan ya. Ini rasio kebalikan perbandingannya. Jadi berbanding terbalik. Ini artinya trigonometri perbandingan terbalik dari trigonometri. Kalau sin ini ada tanda ini, maka ini sama dengan yang ini. Sini, itu adalah kebalikannya dari osekan. Kalau kos, kebalikannya dari sekan. Kalau menghafalkan, ya. Kalau kos, ini kemana? Sekan. Kalau sin, osekan. Karena menghafalkan, ya. Ini ya. Kalau tangan, potangen. Kalau kot, tangan, tangan. Nah, ini di balik. Ada pertanyaan? Sudah paham sampai sini? lanjut ya nah ini contohnya tentukan sin teta dan cos theta pada gambar di bawah ini. diketahui segitiga siku-siku sudutnya ini adalah teta sisi depan Panjangnya 24, sisi miring 25, dan sisi sampingnya 7. Tentukan sin, te sin depan banding miring. Jadi 24 banding 25. Post samping miring, 7 banding 25. Dan jodoh yang kedua, ini sisi depannya 15, sisi sampingnya 20, sisi miringnya 25. Maka sinnya adalah 15 banding 25. Ini bisa disederhanakan Cost-nya adalah 20 per 25. Kalau sisi depannya 10, sisi samping 25, 24, sisi miringnya 25, maka nilai sinya adalah 10 banding 25, cost-nya adalah 24 banding 25. Nah, sekarang kalau soalnya seperti ini. Tentukan. di trigonometri yang lain ya. jika sintik itu adalah 3 per 5 tunjukkan kalian ya kosekannya adalah 5 per 3 ini benar atau salah? benar Benar. Ya, karena sin itu adalah kebalikannya kosekan atau dibalik. kosekan adalah kebalikan dari sin kalian hanya menunjukkan benar atau salah Bukan, ya nah, benar ya ini ya Sinnya 3 5 maka Cost 5 per 3 Kalau yang nomor 2 Costnya 24 per 25 Maka sekannya adalah 25 per 24 Benar salah Benar ya Kebalikannya Cost adalah kebalikan dari sekan Maka sekan kebalikan dari cost Kita tinggal balik Tangan 7 per 24 maka kotangannya adalah 24 per 7. Dan seterusnya nanti kita coba sendirian. Nah ini Selesaikan. Jika tangan A adalah 3 per 5, tentukan nilai dari sin A dan kos A. Nah, Di sini ada petunjuk, kita gunakan pitagoras. Ingat tangan itu adalah sisi, Tangan adalah sisi depan dibanding sisi samping, samping. Ya. ini cara ketik ya, ya ini ya ini harusnya adalah sisi depan oposet ya ini cara ketik okay. nah sekarang kita ke gambar segitiga siku-siku nah, ini kalau sinus kuadrat adalah oposet kuadrat ditambah aja aja set atau sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Sehingga sisi miringnya ketemu 5 ya, akar 25. Nah, depan banding miring. Kita sudah dapatkan sisi miringnya 5, jadi 3 banding 5. Kosnya adalah 4 banding 5. Kemudian, jika diketahui kotangan tenta adalah 20 per 21. Deter and dan cosec tentukan nilai dari cost dan kosekan ingat kotangan adalah sisi. ini salah ketik juga kotangan itu apa? sisi samping dibanding sisi depan jadi 21 adalah sisi depan 20 adalah sisi samping kita cari sisi miringnya dengan menggunakan kita boras, kita puluh 29 ya, ini ya maka cos adalah visi samping banding sisi mirip 20 banding 29 cos kan, kebalikannya 29 banding 21 kemudian yang ketiga jika tangan A7 24 tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut A jadi yang adalah sudut A jadi kita tentukan tangan tekan, banding, miring, 247 maka sisi miringnya 25, kasinnya adalah 7, sin, sin apa sin, sin depan dibanding miring, miring. Nah ini salah ya, berarti ini harusnya apa? 24 banding 25. Ini terkali, ini seharusnya cos Yang ini apa? Sin. Salah, tekan. Oke, oh, ada yang tanya berarti kaki dibaca kemarin ya? Iya, Pak. Sengaja saya balik biar ada yang bertanya. Nah, sekarang di rangkum lagi ini dibalik ya? Nanti ya, ini kos ini apa sih? kebalikannya sin berarti miring. Dibangin, ini terbalik juga depan. ya? Ini yeah. sekan, ini apa? Kosé. Kosekan. kosekannya ini ya Terbalik dan potongannya, siapa balikannya? Tangan 24 berupa ini sudah benar. Nah, selanjutnya, silakan nanti dipelajari sendiri nah, ya. Oh, ini sahabat ya? Dan oh, ini banyak ya? Cenderung seharusnya ya? kan nanti belajar dan Sudut istimewa, nah, jangan sampai lupa. Lainnya itu di samping ini, tentukan perbandingan dari 0 sampai 90. 90, hai, hai, hai, hai, hai, ya. hai, hai, ada hai, hai, Ada hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, dan kan ini nanti di nah, ini tiga puluh tiga nol tiga nol tangan kuadrat 45 Nah, cara menghitungnya kita tentukan dulu. sin 30 puluh, kita adalah setengah kos 60 setengah. Kita kalikan tangan 45 tangan kuadrat jangan 45 dikuadrat ya Tapi di tangan 45 tangan 45 itu berapa? Satu hasilnya kita pangkatkan dua. itu kalau trigonometri terpangkat hingga ya, hasilnya telah berempat dikurangi 1 negatif 3/4ahkan ini nanti pelajari dirangkum ya tanyakan yang kurang 10, jelas ada pertanyaan banyak, banyak ini untuk yang materi ini nanti masih dibahas di kelas 11 ya tetap dipelajari dua tambahan ya sudah ditunjukkan bahwa pernyataan ini sama dengan satu sudah ya jadi buktikan ini pakai sifat identitas ingat satu mensin kuadrat itu adalah kos kuadrat teta kemudian second itu adalah seperkos karena kuadrat jadi seperkos kuadrat teta nah ini kalau kita kalikan maka nilainya adalah 1 nah, ini silakan dipelajari setelah ada pembahasannya nanti yang kurang paham ditanyakan seterusnya ya Nah kalau ada soal seperti ini tentukan nilai X yang pertama diketahui sudutnya ini adalah 45 kemudian sisi samping diketahui 60 X adalah sisi depan maka kita tentukan perbandingan trigonometri yang berhubungan dengan ini yang diketahui terhadap sisi samping ada sisi samping sisi depan maka kita yang cocok pakai perbandingan tangan. Karena tangan itu hubungannya adalah depan, sampai. Maka didapatkan nilai X itu berapa? 60 meter. Ini sama ya. Kalau ada soal seperti ini, kita sesuaikan dulu. perbandingannya ini sisi apa. Kita cek di trigonometri sim pos tangan mana yang cocok ke Nanti Kita kira pakai perbandingan. Ya paham ini Sudah paham? Ini silakan nanti dipelajari. Nah, ini ada altitude elevation. Adalah nanti adalah tinggi, ya. Jadi, tinggi atau disebut elevasi. elevation. Elevation adalah tinggi, ketinggian, kita ingat ya nah sudut elevasi, ini namanya sudut elevasi sudut yang menyatakan ketinggian suatu objek Itu adalah sudut dari. nah tentukan nilai x xnya adalah apa ketinggiannya berapa maka kita gunakan tang cara tentunya tangen tiga kita cek di tabel agar tiga maka tinggal mengalikan silang 300 dibagi akar 3, kita rasionalkan seperti yang dulu di SMP kelas 9, pernah diajari ya. Ini merasionalkan tinggal dikalikan akar 3 per akar 3, hingga ini hasilnya 3, 300 bagi 3, 100. Ini salah satu cerita, silahkan dipelajari. Banyak ya. Nanti di buku yang kedua, ketiga itu buahnya salah soal cerita. Ini seperti yang kalian mengukur, praktek di lapangan ya yes. sudah. So, pernah saya kasih rumus ini di kelas. Silahkan dipelajari. Pokoknya, modelnya ini, dan cukup, ada pertanyaan? Silahkan, ini nanti dipelajari, dirangkum ya. Yes. Sekarang aplikasi-aplikasi itu ada di sini banyak kalian tinggal mencoba ya misalnya pukul tiga ini sudah dibaca semua dibaca ya ini ya tinggal sisa waktu tinggal tiga menit ya ini nah, saya tunjukkan nanti buat buat latihan ya Masih menggertak Pertama ya, saya carikan kalian saja ya nah ini bukunya silakan ini jari, ya di itu ini banyak contoh-contoh soal soal soal latihan berdua, aplikasi trigonometri Nah ini, mulai halaman, yang satu 3 ya, kalau buku halaman 153 nah, Ini perbandingan sin, kos, kosekan, sekan, sekan, ini nanti di Ini. Cara menggunakan operator. Nah, ini aplikasi aplikasi eksperimen ini Nah, ini latihannya silakan ini nanti dikerjakan, dicoba ya. Dan waktu pertemuan besok ditanyakan. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Nah, ini halaman 162. Nah ini sebuah ahli biologi ingin mengukur lebar sungai, maka yang dia lakukan itu menentukan suatu titik di seberang sungai yaitu titik C yang mengamati, dan dia berjalan ke hilir sungai sejauh 100 kaki, kemudian mengamati titik C yang tadi. Kemudian di sudutnya adalah 54 derajat. Maka untuk menentukan lebar sungai W, kita misalkan W ini ya, berarti berapa W? Oh, sungai ya. Berapa panjang? Berapa lebar sungai? Nah, kita simbolkan W. Maka atas sisi apa ini? Depan, samping. Maka gunakan tangan. Jadi serahkan nanti dicoba buat latihan dan yang 71 itu suatu tower diikat dengan kawat ini nah, panjang kawat ini yang mengikat tower ini adalah 100 yang ditanyakan, nah ini berapa panjang day wire ini adalah panjang kawat ini yang mengikat tower yang tingginya adalah tinggi tower ini belum diketahui tapi ujungnya kawat ini Ketinggiannya adalah 150 kaki dari tanah. Ikat di sini. Berapakah panjang kawat? Itu yang pertanyaan A. Kemudian B. Berapa jarak ujung pengikat ini ke kaki tower? Nah, ini berapa? Jarak ini. Berarti mencari sisi samping. Berarti yang A mencari sisi miring, yang B mencari sisi samping. Silakan nanti dicoba, ya. Nah, ini sama dengan yang kalian coba di lapangan dulu menentukan tinggi sebuah gunung. Ya, mengamati pertama sudutnya 9 derajat. Kemudian dia mundur sejauh 13 mil dan mengamati puncak gunung dengan sudut 3,5 derajat. Nah, ini berapakah ketinggian gunung? Nah, silakan ini nanti dipelajari. Nah, lagi. Nah, ini yang kemarin yang tadi ya. Yang kalian Hitung ini nah, cukup ya. Saya kira, silakan nanti dirangkum yang saya jelaskan tadi. Bagi yang terlambat, bisa lihat rekaman mapping hari ini. Tidak nah, cukup, sekian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.